Oke okay guys, jadi inilah hasilnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Reza Adiluhung Di channel Reza Adiluhung okay. Pada kesempatan kali ini guys Kita akan Akan apa ya Kaitannya dengan rambut ini kita mau potong rambut guys tapi kita potong rambutnya nggak di tukang cukur atau di barbershop penasaran? ayo kita lihat ya kita akan kemana? ayo kan potong rambutnya udah siap guys. Ya, jadi kita mau potong rambut di rumah. oke ikutin terus ya terima kasih jadi ceritanya saya beralat potong rambut di Lazada guys link-nya link tokonya dari deskripsi ya tapi ini saya nggak di-endorse ya yuh blutbay bisa ngomong yang di-endorse iya boleh aja sih kalau ada yang mau endorse silahkan email ini barangnya professional rechargeable professional hair clipper alah apa itu artinya Ya, pokoknya alat potong rambut nah itu merek tokonya namanya hairbuy ya saya beli di Lazada ini produk model t2 t3 apa itu enggak tahu ya 240 volt 60hz acut ceramik tutur head aduh apa itu pokoknya ini modelnya charging ya tanpa kabel itu ada gambar-gambar benderang atau maksudnya apa mungkin internasional kah, ya isinya ini maksudnya bagus yaitu ada alat sempurnya kemudian ada apa ya ukuran untuk ukurnya dulu ada empat ukuran ya ini alat cukurnya kemudian ini ada beberapa ukuran ketebalan ya ukurannya tiga enam sembilan dua belas ada empat ukuran tiga enam sembilan dan 12. Ya, bagus ini. Saya beli ini di harga 23500. Nah, ini sistemnya charger ya jadi 79. Matikan power masih ada 79. Kemudian ini ada 2 speed. Ini depan Depan ya. Ini tempat untuk yang beberapa ukuran itu? dan ini colokan untuk nge-charge nah. ini ada dua speed saya perhatikan ini nah, speed satu dan speed dua. ini mati kemudian ini gunting dan ini, ini bukan sisir ya, ini buat potong juga potong jambang gitu ya ini tidak dijual bersamaan beli secara terpisah dan sasak ya. Ini nama tokonya Herba ya, dan itu Las, Las Mall. Akan nah, coba kita aplikasikan ya. Kita mau cukur rambut di rumah. Wow, jos yakin song! Tolong jangan lupa subscribe ya karena kita mau potong rambut jadi mau nijini saya mau ganti baju dulu oke saya ganti baju sekarang mulai potong rambutnya untuk model apa Bu enggak tahu Pak jadi ini dikutin customer aja <laughs> customer ya. ya jadi di keluarga bahagia Reza di Lohong juga ada <laughs> fasilitas potong rambut guys oke semoga sesuai dengan gambar lah jauh-jauh beda Halo Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai ini ya ini udah mulai lepas oke okay, gradasi ya <laughs> Oh siakin song. Oke okay, guys, jadi inilah hasilnya ya. Istri saya memang luar biasa. Hmm, tuh kan? Oke okay, kan? Wow. Tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan hal ini di rumah ya. Harus melalui pembelajaran dulu. Oke. Okay. Ini ya produknya. Airbuy alat cukur rambut elektrik wireless tahan air guys katanya nih. Alat gunting rambut. Oke okay, kita coba. ini tokonya ya last mall ya dia ya biar nama tokonya jadi kalau lihat akunnya ini ini toko uh, apa ya recommended bisa dipercaya gitu loh karena ada flagship store-nya itu last mall itu. ini halaman mukanya bukan siapa ya bukan dia kali ya ini barang-barang dia yang, yang dia jual jadi produk-produknya itu kelihatannya uh, kisaran itu cukur rambut berhubungan dengan rambut lah Di sini apa catok ya catok terus yang buat ngeringin rambut apa tuh kipas ya <laughs> apa namanya air dryer oke itu ya oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tolong like video ini ya guys kemudian silahkan share dan bagi yang belum subscribe tolong subscribe Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai di channel Reza Adiluhum. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.